AMD PC nanggung jir sekalian di AE lah gas. Hari pertama Hari pertama aku lakukan dengan mendownload after effect sempat bingung waktu pertama kali membukanya dan tak jarang bisa not responding seperti ini jadi aku memutuskan di hari pertama ini aku menutup aplikasinya Hari kedua hari kedua aku memutuskan untuk membukanya lagi aku kira ini seperti LA Emotion tapi aku salah jadi aku memutuskan untuk menonton video tutorial Alhasil, aku cuma bisa scaling dan mengatur posisinya Hari ketiga Enggak terasa sudah hari ketiga Aku memutuskan untuk membuat satu editan hari ini Jadi, aku dikasih preset sama temanku Tapi kenapa nama filenya seperti ini? Maaf kalau aku sensor sedikit Soalnya kata-katanya mengandung dolar kuning Dan yang terjadi saat aku membukanya Bukan malah membuat pengetahuanku bertambah Tapi malah membuatku menyerah Hari keempat, aku baru sadar saat membuka proyek temanku, ternyata di disini juga bisa download plugin terlebih dahulu. Jadi aku memutuskan, sepertinya untuk beberapa hari ke depan, aku akan sibuk download plugin satu persatu. Hari ke 7 gak terasa, sudah hari ke 7 Di hari-hari sebelumnya, aku sudah belajar sesuatu. Tepatnya di hari kelima, aku belajar masking. Dan di hari ke 6 aku belajar segi effect, yang aku dapat dari plugin yang aku download. Kita kembali ke hari ke 7 Hari ini, aku akan membuat sesuatu yang bagus dan epic, yang bisa membuat jiwa para editor meronta-ronta. Pertama, aku kumpulin semua ilmu yang kupunya, dari masking, scaling, positioning, shaking, dan sebagainya. Hari ke-10 dan ke-11. Kita lompat ke hari ke-10, karena di hari sebelumnya aku recording Minecraft. Yang belum nonton silahkan nonton, yang gak nonton ya Kak apa-apa, mari kita lanjut. Di hari ke-10, aku berhasil setting grab. Ternyata agak serumit yang aku pikirkan, ini sama seperti ally motion, cuma beda aja. Setelah itu, di hari selanjutnya, aku lanjut belajar Coloring, atau Color Grading. Aku gak tahu sebutannya, kalau ada yang tahu komen di bawah, karena aku bukan editor handal. Hari ke-15, hari-hari sebelumnya aku habiskan dengan menonton tutorial dan mempraktekannya, seperti 3D Camera, Tracking, fungsi Null, dan fungsi Adjustment Layer. Dan di hari ke-15 ini, aku akan memamerkan hasil kerja kerasku selama 2 minggu ini. Dan inilah editan after effectku.